yang merasa sudah tak punya harapan lagi karena mungkin sudah dicaci maki dan dipermalukan oleh aplikasi pinjaman online, yang mungkin hari ini konsentrasinya terpecah, konsentrasinya sudah rada buyan, gak mampu lagi fokus untuk ke beberapa hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting ketimbang menghabiskan energi hanya untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu. Pasti terjadi, dan hari ini kita masih membiarkan diri kita terbelenggu dan tenggelam oleh semua pemikiran-pemikiran negatif karena situasi dan kondisinya. Hari ini kita sedang masih punya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, baiklah. Di video kali ini, aku pengen mengajak kalian untuk segera bangkit, ya, untuk bisa menata kembali segala sesuatunya yang hari ini masih tersisa. Untuk yang hari ini sudah menambah hutang offline Hanya gara-gara untuk membayar biaya perpanjangan Dan menutupi segala macam dana talangan Kalian jangan lakukan lagi Hari ini ada subscriber kita yang mungkin sudah gadaikan barang-barang Bahkan mungkin sudah jual sepeda motor Bahkan ada yang mungkin menggadaikan rumahnya Namun hutang pinjolnya tak kunjung lunas Bagaimana ini bang? Dan hari ini Korbannya malah terus bertambah. Padahal per hari ini sudah ada 3.700 lebih aplikasi-aplikasi pinjol yang ditutup oleh pihak OJK. Namun di tahun 2022 ini masih ada saja ya. Korban-korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Jadi di video kali ini aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tidak memikirkan semua... Hal yang hari ini tidak penting. Terkait masalah slip OJK. Bolak-balik gue udah sampaikan jangan lagi menghabiskan waktu untuk memikirkan yang hari ini kita pun belum mampu. Kalau nanti kita sudah punya uang, kita sudah kaya raya, kita sudah bisa membayar utang, kita pun akan bayarkan semua tagihan itu. Jadi hari ini masih banyak yang memelihara ketakutan-ketakutan itu. Yang memelihara semua bentuk pemikiran negatif itu di dalam dirinya Sehingga tidak mampu lagi untuk berpikir jernih Nah disinilah kita memang harus bisa Menyikapi apa yang hari ini sedang kita hadapi dengan tidak tergesa-gesa Dengan tidak mengambil langkah yang salah Yang hari ini masih punya pikiran untuk gali lobang tutup lobang lagi dengan harapan bisa menyelesaikan masalah yang lama Dengan cara menambah masalah yang baru Kalian sudah pasti rugi Jadi solusinya apa Bang? Bertahan saja terlebih dahulu Jadi hari ini masih banyak yang memikirkan Nanti bunga dan dendanya bakal menumpuk Bang Lantas apakah kita bisa melakukan pembayaran hari ini? Itu juga tidak bisa kan? Kenapa kita harus membuang energi untuk memikirkan biaya denda dan bunga. Sudah, loss biarin saja di situ terlebih dahulu. Yang penting kita tetap meluruskan niat dan membersihkan hati. Ketika nanti kita sudah punya uang, kita akan bayar semua tagihan ini. Masalah dendanya mau sampai berapa, ya terserah. Yang jelas kalau untuk pinjol legal OJK itu, pihak OJK sudah menjelaskan, untuk tidak boleh memberikan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ya. Dan hari ini masih banyak juga teman-teman kita itu. Yang bertanya tentang bang aplikasi ini ada debt collector lapangannya atau tidak ya. Bang ini gambarnya benar enggak nih. Aplikasi ini sedang menuju ke rumah saya. Coba lebih selektif. Lihat benar-benar, jangan langsung panik ya. Banyak dari aplikasi pinjol itu mengambil, mencomot gambar-gambar yang gak jelas dari mana. Bahkan, kadang-kadang dari Google, di Google juga banyak itu. Mereka ambil dan mereka menakut-nakuti kalian itu dengan gambar-gambar foto profil yang berkulit hitam. Wajahnya sangat, tatonya banyak, rambutnya kriwil. Ada yang mengalami masalah seperti itu. Nah, coba untuk lebih tenang. Kalau seandainya kita berpikiran positif, DC yang mau datang ke rumah itu gak ngasih tahu ya. Kalau mereka mau datang, mereka bakal datang diam-diam. Kalau mereka kasih tahu kalian, ya kita udah keburu kabur di luar dong. Kita udah ngosongin rumah di luar dong. Nah, itu dia, cobalah untuk berpikir yang seperti itu. Mereka tidak akan kasih tahu kan ke kita kalau mereka itu mau datang ke rumah. Karena kalau mereka kasih tahu kita sudah di sekitaran, di dekat wilayah rumah Anda, kita sudah ada di Kompleks ini, sudah jalan menuju otw ke rumah Anda, ya kita bisa kabur dong. Ya. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang memang sudah benar punya debt collector lapangan itu tidak memberitahukan mereka kalau mau kunjungan ya silahkan langsung datang. Dan selama mereka masih bersikap baik, sopan dan santun, mereka tidak marah-marah, mereka tidak mempermalukan kita jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ya persilahkan saja masuk pintu kita terbuka lebar kok untuk semua saudara-saudara kita dan mereka tidak akan mengambil barang-barang yang ada di rumah kita mereka tidak akan teriak-teriak mengatakan kita ini punya utang dan mereka tidak akan mengambil apapun yang ada di rumah kita jadi bagaimana bang kalau seandainya mereka melakukan tindakan-tindakan yang sudah dilanggar oleh hukum teriakin maling sekalian kalau seandainya mereka mengambil barang-barang yang ada di rumah kalian tanpa seizin kalian. Dan yang hari ini sudah kedatangan debt kolektor lapangan. Yang mungkin belum punya dana cicilan atau mungkin pelunasan. Tidak usah lagi dijanjikan kapan kalian mau melakukan pembayaran. Jelaskan saja hari ini kita memang benar-benar belum punya uang. Dan nanti jangan pastikan tanggalnya. Nanti kalian susah lagi kalau memastikan tanggal. Karena situasi dan rezeki kita nggak pernah tahu ini kapan bisa kita melakukan penyicilan ataupun pelunasan di aplikasi mereka. Jadi relax lah, walaupun kita sebenarnya memiliki banyak beban hari ini. Oke okay? jadi mudah-mudahan video ini bisa lah ya untuk mengubah semua pola pikir kita yang hari ini ternyata sudah salah ya. Dan ternyata kita masih terbelenggu dan membiarkan diri kita masuk ke dalam jebakan-jebakan ritme strategi dari DC aplikasi pinjol ini jadi kalau kita bisa menguasai pemikiran kita kita bisa menguasai diri kita sendiri maka semua apapun yang hari ini sedang dibuat oleh pinjol ke kita itu strategi-strategi mereka itu akan dinyatakan gagal ketika kita bisa menyikapi setiap permasalahan ini dengan tenang oke baiklah Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.